5 hal yang membuatmu didambakan pria, jadi calon istrinya. Banyak pria akan jatuh cinta pada perempuan, dengan berbagai macam kualitas diri, tapi apa yang sering dicari pria dalam diri seorang calon istri, mungkin di bawah ini akan menjawab pertanyaan. 1. Paras yang menarik, tidak bisa disanggah, pria adalah manusia yang selalu tertarik dengan penampilan fisik, apalagi fisik perempuan. Banyak pria pasti tertarik dengan paras cantik dan bentuk tubuh perempuan. Meski tubuh bisa berubah seiring berlalunya waktu, namun ini menjadi daya tarik awal yang diinginkan banyak pria dari calon istrinya. 2. Gaya hidup yang sama. Pria akan lebih betah dan nyaman jika menjalani kehidupan bersama dengan perempuan yang memiliki banyak persamaan dengannya tidak terkecuali gaya hidup yang sama. Sebisa mungkin memiliki selera makan yang sama, cara pandang yang sama, kebiasaan yang sama, dan lain sebagainya. Jika gaya hidup saja sudah bagai langit dan bumi, pasti akan lebih banyak konflik yang muncul setelah menikah. 3. Baik hati Pria memang mudah kagum pada perempuan yang cerdas, tapi lebih sering pria menginginkan calon istri yang baik hati, karena perempuan baik hati biasanya memiliki empati dan kasih sayang. Kecerdasan tanpa kebaikan hati tidak akan terasa manusiawi, sedangkan yang dibutuhkan seseorang ketika menjalin hubungan cinta adalah kasih sayang dan ketulusan. Tanpa hati yang baik, sulit rasanya bertahan dalam pernikahan. 4. Percaya diri Pria juga menyukai perempuan yang percaya diri, karena itu memancarkan aura cantik alami. Perempuan yang tahu bahwa dirinya pantas dicintai dan menghargai dirinya sendiri. Rasa percaya diri bahkan merupakan salah satu bentuk energi positif yang bisa membuat orang ikutan bersemangat dan termotivasi. 5. Penerimaan Pria juga butuh calon istri yang mampu menerima kekurangannya. Akan lebih baik lagi jika ia menemukan perempuan yang mampu menginspirasinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tidak ada yang lebih menenangkan, selain bersama dengan perempuan yang mampu mencintai dan menerimanya apa adanya. Sikap menerima juga menjadi pertanda dukungan pada pasangan lo. Jika sekian hal di atas adalah yang kamu miliki di dalam diri, percayalah kamu adalah calon istri terbaik untuk pria manapun.